Yo, halo, what's up guys Baik kembali bersama gue Vian, dan kita hari ini bakalan lagi main Ori and the Will of the Wisps. Di video kemarin kita udah dapetin 5 wisps Dan akhirnya 5 wisps itu menyatu menjadi Seir Yang mempunyai kekuatan cahaya yang dahsyat guys Seperti dia bakalan memperbaiki semua kerusakan yang terjadi di Niawen ini ya guys Dan ya guys, kita bakalan masuk ke the Will of the Wisps ini ya Kita harus mengembalikan Seir ke pohon Willow ini Supaya si cahaya di pohon itu bisa menyala guys Guys Sebelumnya, aku mau hitung dulu buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong guys, supaya itu menyemangati gue banget, dan ya, jangan lupa untuk like dan share kalau sampai kalian suka sama video semacam ini ya guys, supaya itu menyemangati gue buat bikin video lebih banyak lagi tentang, ya, game apapun. Oh ya guys, oke bentar lagi juga kita tamat, jadi jangan lupa untuk komen kira-kira game apa yang mau kalian mainin, kalian pengen gue mainin berikutnya ya guys. So, tanpa basa basi lagi, let's get into the game. Kemarin gue udah bilang, kita mau masuk ke tempat ini nih ya. Kayak pagar neraka gak sih? Kita masuk aja langsung ya. Harusnya di sini udah ada pohonnya sih. Tapi gue yakin kayaknya gak akan segampang itu. SDN the near. Harusnya kita tinggal naruh saya di pohonnya kan, tapi nggak bisa. All paths lead to the spirit willow. All paths lead to the spirit willow-nya mana? Willows End. Gila tempatnya jadi kayak mengerikan gini ya. Ini beneran tempat pohon cahaya gitu kan, Will apa sih? Tempatnya Spirit Tree, tempat pohon arwah. Really kayak gitu. Oke kayak berantakan banget gak sih. <laughs> Alright. Oh my god dia mau meledak dong. Belum ada apa-apa dia udah mau meledak guys. Let's go. Um, tadi kita pakai bash kan ya kita. Gue bener-bener nggak tahu loh di sini kayak banyak banget hal yang Kayaknya sih banyak banget yang bakalan kita lakukan di sini. Oke, coba kita naik dulu. Dan ini bakalan mendak. My God, mendak mulu sini orang. Gak punya chill, gak chill gitu loh. Gak chill gitu loh bro. Ya elah, gila. Udah sekarat dong. Inilah gunanya regeneration. Kan kita ada restore life and energy. Kenapa gua nggak pakai di sini aja ya? Yeah, by the way, oke. Okay. Di sini kita belum bisa lewat. Ada si Lupo nggak sih? Oh ya, yeah. di, di kanan situ ada Lupo ya guys. Kita langsung ke Lupo aja. Kita beli map aja ya guys. Belimet, here we are under the roots of the great willow that once gave life to this land. I just didn't know, or I didn't realize the decay had cut to the very heart of Nihewan. Seeing this, Talk was right to be worried. And look, I usually do charge for my services, but given the circumstances, this one is on me. Oh, Tumben lu baik ya. Biasanya lu ngasih gua peta kalau gua bayar, ya udahlah. Much obliged. Sebenernya gue bingung, berarti ini orang udah eksplorasi semua bagian tempat ini dong. Apa itu? Kok ada kayak tanda duri, apa sih ini namanya? ya? gumpalan-gumpalan berduri itu, I don't know. Ya, kita langsung sini aja ya guys, the will of the wisp. Harusnya nggak susah untuk naik ke atas sini ya, deket kok. Numpang kepalanya ya pak buat lompat-lompat. <laughs> Oke, okay. kita udah sampai di sini guys. What the heck is this? Gila, pokoknya udah penuh dengan gumpalan guys. DK raises us Ori, the way to the spirit willow is blocked. Jalan ke spirit Willownya diblok oleh pembusukan ini guys. Corrupted hearts added to your map. Oh ini corrupted hearts-nya maksudnya ya. Berarti kita mesti ngancurinnya satu-satu ya. Kalau kita, kita coba kayak yang paling atas dulu aja ya, nggak sih? Let's go. Oh, come on. Kenapa dia harus meledak-meledak mulu sih? Coba kita lihat dari peta ya. Kayaknya kalau seandainya kita lewatin laser ini nggak bisa Berarti kita mesti menggunakan portal yang ada di tengah-tengah sini Masalahnya portalnya lewat situ guys kiri ribet potnya sih lah, lakukan aja lah Oh no. Outs, ada grapple Oke okay, lah, kalau gitu Oh no. The nice Oke okay. Kita kan bakalannya ke atas ya Berarti pas dia sini. Let's go Oh no, what the heck is wrong with that laser, yo? I mean, like really? Aduh, bener-bener nah ini. Nah, sip. akhirnya nyampe. Susah banget. Kan <laughs> gua ganti dulu ke Spirit Edge ini kita bisa kehancurin ya. Nice. Oke satu bagian dari gumpalan gumpalan ini akhirnya hancur ya supaya sekalian regen kita balik ke portal portalnya kita aja ya ke sini. Oke restore life and energy udah kelar. Mana kita sekarang? Bagian kanan sini belum kita eksplorasi ya. Luponya udah menghilang dong. Bagian kanan. Oke bener kita masih di sini. Nice kita di tempat yang benar seperti ya. Uh, coba kita lihat ya, bener di sini kok. Tapi gimana cara gue untuk kesononya? Oh, ini ada portal ke atas ya, sepertinya ya. Kita portalnya ke atas sini, itu kayak belakang sini portal ya. Tapi nggak tau gimana cara ngancurin, ya Oh, di sini ternyata bisa kalian ya. Nah, Sepertinya portal yang ini, portal kemana nih? Seperti ini portal ke sebelah ya? Kan, nah, portal ke sebelah guys, terus di bawah sini ada apa Oh, si yang nembak-nembak itu ya. Oh iya, di sini ada pintu, guys. Di sini ada pintu, kita bakalan ngancurin itu pakai pelurunya dia guys. Berarti mah kita musuh, mau mau enggak sih jagling dong. Siapa gak deh Pelurunya udah turun ke bawah kan? Nice. Dah. Kita pakai bash buat muterin pelurunya ya. Eh nah, salah dong, gue. Nah, putar ke sini guys. Masuk portal lah kamu. Nah, sip. Ya, arahnya udah bener guys. Tinggal kita tunggu aja di sini. Nah, kita putar ke atas let's go nice dah pelurunya ngarahnya udah ke atas guys mantap jiwa. jangan sampai gua ngebes ke arah yang salah <laughs> Males buat gue kalau disuruh ngulang oke okay. kita tinggal tunggu di sini guys tinggal tunggu nah ini balik oke okay. sana nice dah hancur deh pintunya tinggal kita hancur gumpalan yang ada di sini mengganggu sekali dia oke okay, satu lagi hancur game saved sekalian kita ngisi darah dan mana Oke, okay, kemana kita sekarang? Kita bisa ke yang bawah ya guys. Ada satu tempat di sini. Oke, okay, kita ketek ke situ dulu. Kayak itu yang paling gampang ya salah satunya ya. Portalnya kesini kayaknya nih. Ya benar kan? Yep, betul. Cuman pertanyaannya adalah gua mesti lewat mana by the way? Ya, ke kiri, tinggal ke kiri doang sih. Tapi di bawah sini kayak kosan sampai kita kena mati ya itu. Toxic buat ngasih sih bawahnya? <laughs> Katanya kayak toxic sekali itu. Oke, kita ke atas dulu aja ya. Oh, itu ada yang bisa kita grapple nih. Nah, lumut biru. Kita bisa lompat ke atas sini. Oke, ke atas. Grapple lagi. Naik lagi ke atas, guys. <gasps> no. Oke, okay, nice. Oke, kita nempel dulu tembok. Hampir gue mati dong. Oke, grapple. Oke atas dulu. ya malah kesini dong gue. Gue mau ngambil HP yang di sini. Nah, sip. Dapet. Manfaatkan dulu lah ini lah. Let's go. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Dah, yang penting nyampe lah ya. Bodo amat. Bodo amat. Kena itu gue udah gak peduli anjir. Kalau kena duri pun gue udah gak peduli. Oke, kita udah sampai di bagian... Yang ada ini guys Ada si gumpalan ini Tinggal kita hancurin Nggak bisa disentuh ya rupanya ya Oh itu tadi kayaknya batu jatuh ya Satu ya Tapi ya, Kayaknya sih dia mau bikin itu buat jalan Supaya kita bisa balik dengan gampang Tapi tetap aja lah Kita langsung ke warp aja oke okay, guys Warp di sini atau Nggak deh Jangan Jangan ke warp Karena kita mendingan ke kanan dulu oke okay? Bagian kanan dulu di sini ada Satu jalan lagi yang belum kita lewatin guys Nah Masuk sini Ya ini bisa dipanjat rupanya. Gue mesti nge-grapple ke atas sana lah Enggak sih Harusnya enggak Coba kita lihat Apa yang bisa kita lakukan di sini di sini portalnya ke arah mana ya Kok ada portal di sini Tau lah tuh adalah <laughs> Kenapa kita gak pakai ini aja gitu kan Ada skill tuh gak dipake gimana gitu Oh my god No no no no no no no no no Yo Hampir gue jatuh ke atas Hampir gue jatuh ke atas Hampir jatuh ke bawah Nah ini kita hancurin dulu yang bawah Supaya kita gak meleduk pas kena dia Ini juga Let's go. Nah, sip. Kita udah sampai di sini. Tapi sayangnya ini pintu gak bisa dihancurin ya. Berarti kita harus naik ke atas sono guys. Itu ngomong-ngomong pohonnya kasihan amat di siram karena siraman ilahi gitu sebuah <laughs> Oke, okay, let's go. Berarti gua mesti naik ke atas sini ya. Nah itu dia yang di atas sono guys. Ganti dulu jadi panah. Spirit Edge. Oke, okay, dah. Uh, kenapa dia nge-lag Kenapa dia di situ? Oh no What the heck Gila tahu tau ada bola lewat <laughs> Oh di atas sini ada lagi guys Satu lagi ya Berarti kita bisa kesana lagi Balik lagi kesana dulu Satu lagi guys Gumpalan emang halangi Hancurin aja dulu Nice Dan disitu kayaknya dia ngebuka satu portal lagi Ya, ya kayaknya disitu dia ngebuka satu portal lagi guys Dimana itu Uh, arahnya kemana ini by the way? Oh balik ke bawah sini ya karena balik ke bawah nggak guna jadi kita terpakai portal aja ya, guys save. Save, save save save save save sekarang save dulu gitu. Oke okay, kita naik ke atas sini dulu di sini ada satu lagi guys. Di sini ketutup guys berarti kita mesti muter kah lewat sini coba ada satu di bagian sini tapi pakai portal yang ini guys. Oke okay, let's go kita kayak yang itu dulu aja kok oh, gitu kita batalkan yang rencana sebelumnya kita mesti lewat ke bawah dulu ya no no no no no that can't happen <coughs> Gimana ceritanya ada bola atau lewat kayak gitu, coba? Eits, nice. Aduh. Demi apapun gue mati di bentar lagi nih. Ambil HP dulu lah. Ambil HP dulu. Terus, regen dulu. Regenerate dulu. Regenerate HP di atas ada mana kan? Ya Kita pecahin dulu juga mananya. Terus kita ke bawah sini, guys. Nah apa ini oh oh di sini dalam bentuk mini boss seperti ya, ya gimana caranya oh itu ada portal <laughs> baru enggak oke okay, gimana caranya oh dia dia bisa mengantar kita untuk naik atas ya let's go ya elah bro kamu ini Gimana caranya gua buat naik ke atas dia? Oke, nyampe ya. Oke, bisa dikit lagi, dikit lagi dia mati. Dikit lagi dia mati ya, kita tangkap dong. Ya, nggak nyampe dong. Gue, hei kenapa gua nggak ngeklik kanan tadi barusan? nggak enggak klik kanan dong. Nah, dikit lagi dia mati, dikit lagi dia mati. Oke, sip, mati. Nice. Jadi gumpalan yang di sini itu bentuknya mini boss gitu kan? Nggak kayak yang biasanya bentuknya kayak ya cuma sekedar gumpalan-gumpalan doang. Keren sih, jadi kayak ada variasinya gitu. Where am I supposed to go now? Kita bakalan ke portal yang ini, guys. Ya, portal yang di atas sono, guys. Kayaknya tuh itu fungsinya bola yang tadi jatuh ya? Ya benar kan? Jadi itu fungsinya bola yang tadi jatuh Kalo bola tadi kita jatuhin dulu kita nggak bisa ke bawah sini guys Gila itu laser kurang banyak apalagi coba Oke okay. Gorleknya bisa gua matiin dulu Astaga dia nembak nembak coba Nah sip I need regen I need health, <laughs> I need health. Sumpah ini yang daerah-daerah ini ribet banget loh alasan tuh dikit aja tuh mati, kan? sentuh dikit mati, sentuh dikit mati, ya ampun, mati, mati terus gitu. Dah sip, kita bakalan naik ke atas sini menggunakan portal ini. Oh ini mah cuma balik ya, nggak jadi nggak jadi nggak jadi. Balik dulu uh, ke sini dulu. Lasernya gede banget ya ampun. Coba ya, let's go. nyampe, dah, hancurlah yang keberapa ini gua nggak tahu, nice, gampang ya ternyata, <laughs> meskipun mesti mengorbankan beberapa HP, nggak lah yang penting kelar. Next, where am I supposed to go? Oh, kesini rupanya ya. Portal-portal ini saling menghubungkan, jadi kita jangan ke, jadi mendingan kita jangan kabur dulu guys, jangan balik, jangan main asal balik ke portal dulu. Uh, oh, yang ini ya berarti ya, kita mesti lompat dulu ke sini. Oh, no, really? Ini mah pasti kena nggak sih sebenarnya? Pasti kena hit nggak sih? Hebat banget ya kalau sendiri orang main ini perfect gitu. Loh. Aduh, Nih! ya bisa gitu dong? Dah mati sih, mati kamu, matilah anda. Terus gua mau berdiri di atas ini gimana ceritanya gitu lo? Let's go, Dah! sip nyampe. Nah, kemana? Kak, sekarang kita makin jauh lagi dong. <laughs> oh, itu ada udara yang ngangkat ya, gue baru. Gue agak gue nggak ngeh loh di tadi loh. Oke, okay, sip, nice, regen lagi. Gue baru nyadar juga ada udara naik ke atas ya. Kalau seandainya kalian lihat naik, lihat naik udara ke atas ini bisa tekan shift supaya kalian bisa kayak ngapung-ngapung gitu loh. Let's go, oke okay, lewat dulu pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Gak perlu buru-buru, santai saja. Oke, naik. Oh my god. Dia ya, sistemnya muter ternyata ya. Lagi nih batu bisa muter sendiri tuh gimana ceritanya ya? Gue masih nggak paham gitu kan. Oke. Tinggal kita hancurin deh. Mati, mati koe. Buah. Sip. Waduh, capek banget sumpah. Nyari-nyari, nyari-nyari dan ngancur-ngancurin satu-satu gini doang gitu kan. Yang terakhir itu di atas sono guys. Gila makin lama perjalanan dari si Ori makin barbaran enggak sih? Oke, okay, let's go. Nope. Let's go off. Bisa ternyata ya. Oke, okay, nice. Gila, musim mantul-mantul terus di sini ya. Nah, sip. Dah, nyampe kita ya. Hancurlah kamu! Hah, akhirnya. Akhirnya. Sudah hancur semua kah? Yes! Iya, yeah, guys. biasa kita menghancurkan yang terakhir. Jadi buat kalian yang malas nonton, untungnya gue ada menyediakan timestamp, ya kan? Oke okay guys, akhirnya kita nyampe di portal yang terakhir Dimana tadinya bukan ada di sini, the pohon ya Yang keterlupa sama gumpalan-gumpalan itu Ya, sekarang kita tinggal klik Press W to exit Kita lihat apa yang ada di, apa sih yang ada di dalam sini gitu Sampai kita musti ribet-ribet banget gitu kan Ke sono Oh ya, by the way, kalau menurut map Kita di kiri sini ada tempat save. Ya, save dulu guys Jangan sampai progress kita sejauh ini hilang sia-sia gitu kan Jauh banget ngomong-ngomong, -ngom. mesti pakai bash ini, super bash. Let's go, dan naik ke atas. Beli nyampe kah? Ah, kita harus kemana ini? Willows end. Apakah kita cuma tinggal ngikutin jalan ini? Oh iya bener ya. Ngecepet kita udah nyampe di pohon-pohon ini, bukan sih? Gue yeah. oh, kira tadi game hampir ngehang ya We made it Ori, the spirit willow Yay The light will be restored to the land The damage will be undone Oke, okay. akhirnya kita sampai the spirit willow Apakah cuma kayak gitu loh Seir bakalan masuk ke willow-nya ya Yee. Si cahaya bakalan masuk ke pohonnya. Seperti yang tadi di yang sebelumnya ya guys Satu pohon, satu cahaya Mulai muncul cahaya-cahaya di sekitar hutan, ya. Itu apa sih, kayak... Arwah-arwah yang udah mati, belum sih sebelumnya yang karena kena pembusukan-pembusukan di daerah Niwen ini. Pohonnya tumbuh lagi guys. Oh mantep. Apakah udah gini doang? Oh. Brave child, you have healed what was broken. Seir is now reborn. Seir telah terlahir telah kembali. See their memories gather to my branches. How the spirits have longed for this day. Bener itu para arwah? If only I could carry this light once more, but it is no longer mine to hold. My time has come and gone, a new age must begin. My child, I give the light to you, though to wear it you must grow. One life you must now leave behind to save the lives of all. Si pohon ini udah nggak dalam masanya lagi, guys. Untuk si pohon ini ternyata udah nggak dalam masanya lagi untuk melindungi daerah ini, guys. Jadi mau nggak mau mesti ada satu nyawa lagi yang menggantikan dia, gitu kan ceritanya? Iya, semua memo, semua arwah-arwahnya yang tadi jadi daun-daun itu tiba-tiba hilang, -tiba guys. Oh no, apakah Ori bakalan jadi pohon juga? Dan Shrik datang. Mau ngapain dia? Ya? Yuh! diancurin kah? Wait, what? Oh ini bat battle terakhir lawan Shrik ya. Ya nggak nyampe lagi kan? Wait. Gimana caranya gue minggir dari serangan itu coba? Oh, kan gue punya ini Mana sih dia tuh? Oke, okay, sip Udah setengah darah Mana dia? Terbang dong dia kabur Oke, okay, kita bah kita masih lawan streak guys Gimana caranya kita supaya nggak mati? Oh, kita kayak harus kabur dulu ini Gila dia bikin cuma dia terbang dong dia bikin gempa di sekitar sini ya. Oke, okay, let's go. Ini mesti gua panjat deh. Ya, ini mesti gua panjat bener Oh no. Yah, elah. Gua enggak lihat dia bakalan kayak gitu, guys. Bisa kan di sini ya langsung? Oke, okay, bisa. Lompat lagi. Super bash. Kenapa gua main super bash ya? <laughs> Nice, lewat please. Bisa, oke. Okay. Lompat lagi kemana nggak tau? Oh ini ada tanah. Harus banget ya kita lewatin tanah di sini lagi. Bisa ada, ada tanah di pohon tuh gimana ceritanya? Coba nggak ngerti gue. Oh doh, no. hampir itu, sip. Oke, okay, dia udah setengah darah. Half HP, half HP. Dia cuma mantap, dia cuma mantu-mantunya doang ya. Ya ampun, buat tabrak-tabrak mulu gitu sama palanya ya kan? No no no no no no no. Nah dia udah seperempat darah, sepertiga, sorry, sepertiga lagi harusnya dia mati. ya udah tinggal dikit batu tuh, please jangan sampai kalah dong gua. Cuma kita pantau ya kalau gitu ya. Jadi itu sebenarnya ngapain sih? Oh dia ngancurin tanahnya. Ya mati dong gua kena. Mati dong gue jatuh. Tanahnya dihancurin semua sama dia. Pansarnya kita mesti pakai ini di bash bash terus tata. Come on. Come on street. Face me. Face me. Dia kayak bakalan kesini ya, bentar lagi ya. Itu dia. Let's go. Aduh. Calon-calon ketabrak ini sama gua. Iya, yeah, gue ditabrak-tabrakin terus dong sama dia Matilah dia Kita bertarung di udara guys Oke okay. Shriek pun akhirnya kalah Setia apa ini Wuh, jatuh bebas Sedap <laughs> Jatuh bebas Shrike jatuh bebas gitu aja guys. Kalau sandera kalian yang jatuh kayak gitu, ngapa sih sakit juga gitu kan meskipun kalian punya sayap atau apapun. We shall always remember the night. Kayaknya waktu lawan moral lebih susah gak sih berikan lawan shrike. When hope faltered. Ketika harapan musnah. Some chose to remain in the darkness. Ini Shriki udah mati kah? Yop. Nope. Oh enggak, dia masih buka mata. Berarti belum mati, guys. Ya lagi gimana mau mati? Dia, dia digebukin sama pedangnya Ori. Juga paling coba berasa digebukin ranting. Kepalanya segede gitu pedangnya se secilik tusuk gigi. Masih kuat terbang ya, deh. Aduh. Roboh dong Dia balik ke Silent Forest lagi ya Oh Ini tuh tempat dia pertama kali Netas dari telur kan ya guys Oh jadi itu Mayat orang tuanya Shriek Oh dia cuma pengen peristirahatan terakhir guys Di dekapan mama sama papanya, ya ampun Kok jadi sedih gini? <guluh> Kok jadi sedih gini? <guluh> Seir Dan seirnya tadi bukan ada di sama ya? si Shriek ya Kok dia masih hidup? Ya, karena kosan Daya Udah nggak hidup, berarti bakalan ada ori-ori yang selanjutnya, guys. Oke, kita kembali ke sudut pandang ori. Bangun, bangun! Kamu gila, badan udah kayak lemas itu ya. Aduh, kesandung dong dia. Oh, dia teringat masa-masa lalu waktu dia masih sama Gumo sama aku ya awal-awal dia miaraku pas ketemu juga sama kuolok oh god aduh kesandung Tapi berarti mau nggak mau dia mesti nerima saya, Itu bulunya ku ya. Dia kayak ngelihat bulunya, terus dia keinget sama teman dia si ku. Akhirnya dilepasin gitu aja ya. It's time, Ori. Jangan-jangan maksudnya dia ngelepas bulu-bulu terakhirnya itu tuh Menandakan kalau dia udah siap gitu Nerima seir dan akhirnya meninggalkan kehidupan dia sebagai spirit ya Silo coy <laughs> Oh Ya cahayanya bersinar lagi guys Wah mendapatkan cahaya ilahi guys lah itu bunuh sayap di kanannya jadi tumbuh ya oh semua makhluk hidup berbahagia terus orinya gimana ngilang gitu aja ya, kah Ah, Moki yang ngeliatnya pada sedih dong. Ini oh. set ending gak sih? Itu si Ku. Ku pasti ngerasa yang paling sedih banget sih. Karena si Ori secara nggak langsung nge-apa ya? Ngebuang nyawanya dia sendiri buat nyelamatin Siku And what is that? Kuncup Kuncup pohon Eh? Oh Itu cahaya yang dibawa sama sair kan? I embrace the light When my name was Ori Oh, jadi suara narator yang selama ini kita dengerin itu suaranya Ori Gua kira suaranya Kolok. Gila, sense of... Rasa kekeluargaan mereka masih kuat banget ya Sense of family-nya tuh kuat banget Mereka masih sampai ngumpul-ngumpul gitu Bahkan setelah Ori, udah jadi pohon gitu kan Ku juga bisa terbang boleh jadi burung hantu dewasa sampai akhirnya Ori jadi pohon gede gumo sama nari gumonyo udah ada juga. keren Nari yang terakhir Oh my god Tapi di pohon ini kita bisa ngeliat semua muka-muka orang yang ada di hidupnya Ori ya Gumo, Nari, sama Ku itu ada di pohon ini That life begin anew That life begin anew Oh, ada kuncup cahaya lagi, guys. What? What? <tuk> <tuk> Gua gak tau apa yang kalian anggap dari game ini gue gak tahu seberapa kalian gak suka sama game ini gue gak tahu seberapa kalian suka sama game ini tapi menurut gue ini salah satu game masterpiece this is good this is good gue bisa sih siap ke siapapun yang mau main game ini guys gue gak tau ya guys kita ngomong belum bentar uh, kayaknya dari yang terakhir tadi kita lihat itu ya guys dimana tau tau ada daun yang lewat daun cahaya yang lewat Kayaknya bakalan ada spirit baru guys. Mungkin namanya bukan Ori atau iya dinamain Ori lagi atau gimana I don't know atau mungkin kita pakai karakter pohon kita untuk jalan-jalan which is kayak nggak mungkin ya. <laughs> ya. Kemungkinan bakal ada spirit baru lagi guys untuk game ketiganya Ori. Sayangnya aku belum main game yang pertama jadi gue nggak terlalu tahu jalan cerita aja guys. Tapi ya Oke, kita menyelamatkan dunia ya guys, ceritanya sih sestraightforward -se itu, jadi gue juga gak bisa jelasin apa-apa. Kalian tinggal nonton ya dari awal. Intinya sih kita, intinya ya gitu guys. Protagon ada protagonis, ada protagonis, protagonisnya yang menyelamatkan dunia dan dunia selamat. Ya udah gitu dong sih. <tops> Tapi ya, untuk story dan segala macamnya gue suka banget. Ya itu doang sih sebuah komentar sebenarnya 3D art. Everything, gameplay, it's perfect. Terus banget. Ya. Yeah. Kalau sandai kalian pengen tahu apakah gue bakalan mainin ini ulang-ulang dan ulang, this is something I would like to play again and again, gitu loh. Bukan kayak game-game yang lalu ketika udah tamat, gue bakalan udahan. Jadi ya, yeah, guys. This is a very good game. Woo! Bisa di-skip, nge sih? Gak bisa ya, guys? Alright guys, kalau kalian masih mau lihat Cutscene roll ini gua bakalan tinggalin aja Buat yang belum subscribe guys Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like dan share Dan jangan lupa juga untuk subscribe Thank you for watching Happy Gaming Bye bye